Halo teman-teman, mantap. Seperti biasa, kita bersihkan mobil truk pasir teman-teman. Lihat, banyak sekali kan teman-teman. Oke, kita mulai dari yang sini dulu ya, yang warna biru. Seperti biasa, Markimul mari kita mulai. Mantap. Oke, kita mulai dari yang warna biru dulu. Mantap. lihat teman-teman ada bulldozer warna merah Wow keren kita langsung simpan saja teman-teman mantap Wow lihat yang ini salender wadidaw keren Ada mobil beko warna hijau. Wadidaw. Mantap. Kalau yang ini mobil penghancur batu, teman-teman. Wadidaw. Keren. Mantap. Oke, kita bersihkan teman-teman. Mantap. Langsung bersih ya teman-teman. Kita lanjut. Mobil yang warna kuning. Wadidaw. Wow. Lihat. Kita langsung mendapatkan dua mainan. Yang ini ikan dori warna biru. Dan yang ini ikan badut teman-teman. Ikan imo. Wadidaw mantap. Kita langsung dapat dua. Wadidaw mantap. Wow lihat. Yang ini bayi penyu teman-teman. Lucu sekali, mantap! Kita langsung simpan saja. Wow, yang ini dinosaurus. Teman-teman, lihat perutnya warna biru dan punggungnya warna hijau. Keren, kita langsung simpan saja. Wadidaw! mantap lihat yang ini ikan paus warna biru lucu sekali mantap kita langsung simpan saja apakah masih ada ternyata habis teman-teman ayo kita bersihkan mantap langsung bersih kita lanjut mobil truk pasir yang warna oranye Wadidaw, lihat yang ini agak besar. Wadidaw, kita menemukan kereta Thomas. Mantap. Ayo cari lagi. Wow. Yang ini mobil truk sampah. Mobil kebersihan. Mantap. Kita langsung simpan saja teman-teman. Wadidaw. Wow. wow. Yang ini mobil bistayo teman-teman. Warna hijau. Lucu sekali ya. Mantap. Oke Dan yang ini mobil apa teman-teman Coba tebak Betul Yang ini mobil bo. Wadidah Warna hijau dan oranye Mantap Kita langsung saja Oke Kita bersihkan Teman-teman mantap langsung bersih kita lanjut mobil truk pasir yang warna merah dan kemana-mana dulu ayo bantu bersihkan truk pasirnya teman-teman Wow ini apa Wah ternyata batu teman-teman Wow kita mendapatkan mobil monster warna ungu keren sekali kita simpan saja ada eh, kakek katak teman-teman mantap kita langsung simpan saja wow lihat kita menemukan uh, kereta cepat Jepang wadidaw keren sekali kita langsung simpan saja mantap ah. kita lanjut teman-teman lihat lagi-lagi kita menemukan mobil monster yang ini warna oranye wadidaw keren sekali mantap kita lanjut, teman-teman. Wow. Kita menemukan kereta cepat Jepang lagi. Yang ini warna hijau. Wadidah. Mantang. Mantap. Mantap, teman-teman. Wah, wow, ternyata masih ada. Yang ini mobil Formula One. Wow, keren sekali. Mobil paling cepat mantap kita langsung bersihkan teman-teman mantap langsung bersih kita lanjut mobil yang warna hijau teman-teman mantap oke Wow, ada kakek kura-kura warna hijau, lucu sekali, mantap. Kita lanjut cari lagi. Yang ini ikan pari teman-teman. Wow, keren. Kita langsung simpan di sini. Yang ini bayi panda, teman-teman. Wah, lucu sekali! Mantap, Bisa lanjut. Kalau yang ini bebek carok, teman-teman. Wadidaw, keren sekali! Kita simpan di sini, kita tumpuk saja. Wadidaw, lihat, teman-teman yang ini ikan hiu wow keren kita langsung simpan saja mantap sudah habis teman-teman ayo kita bersihkan mantap langsung bersih teman-teman kita lanjut Mobil yang warna ungu. Wow. Mantap. Ternyata masih ada teman-teman. Jangan kemana-mana dulu. Ini mobil yang terakhir. Ayo bantu cari mainannya. Nah ini dia teman-teman. Wow. Yang ini dinosaurus leher panjang. Wadidaw. Keren sekali kan teman-teman. Mantap, kita simpan di situ. Lihat. Yang ini dinosaurus juga, leher panjang juga. Tapi yang ini punggungnya keren sekali. Mantap. Kita simpan di sini saja. Lihat. Kita menemukan tirek warna biru. Keren. Kita simpan di sini saja. Wadidaw. Masih ada. Ternyata masih ada. Yang ini tirek warna oranye, teman-teman. Wadidaw. Keren sekali. Kita simpan di sini saja. Oke kita bersihkan teman-teman mantap wow. mantap teman-teman truk pasirnya sudah bersih semua wow Mantap, lihat teman-teman. Wow, kita bawa air. Wadidaw, mantap betul. Terima kasih sudah membantu ya teman-teman. Truk -teman. pasirnya sudah persis semua. Dan ini mainannya. Mantap. Oke, videonya sampai sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Bye-bye.